Jadi, seperti inilah kegiatan kelas pada hari ini, Senin 14 Februari 2022 bersama kelas Eh uh, Saya nggak mau ikut-ikutan kayak orang lagi, tapi rasanya juga kurang afdol kalau tidak mau. Selamat menikmati hari Senin. 14 Februari itu berarti ya ya gaya milenial lah hari valentine tapi saya enggak kenal valentine kecuali yang di sebelah sifal lima salam untuk valentine